Terus um, di dalam data-driven business development sendiri itu ada yang dikenal dengan sebutan business intelligence atau business analytics. Um, Sebenarnya ini tuh kayak cuman term gitu aja. Jadi cuman istilah yang kadang orang tuh makanya uh, bisa jadi disamakan gitu. Cuman kalau ingin dibedakan, biasanya business intelligence itu lebih ke arah Analisa yang bersifat deskriptif atau um, menjelaskan uh, ada apa atau, atau apa yang terjadi di dalam bisnis kita di masa lalu, apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang terjadi gitu. Dan bentuknya biasanya berupa uh, report, reporting kayak misal um, penjualan, penjualan di bulan ini, penjualan dua bulan uh, yang lalu gitu atau um, Penjualan bulan ini dibandingkan bulan lalu, sementara kalau bisnis analitik atau produk analitik itu adalah um, analisa yang sifatnya um, menggunakan data-data masa lalu untuk uh, membuat strategi atau keputusan yang berkaitan dengan masa depan. Jadi, kalau mungkin banyak yang sudah sering dengar, misalkan um, prediksi prediksi penjualan atau ya biasanya ada um, prediksi atau tren uh, yang terkait bisnis itu um, masuknya ke dalam bisnis analitik. Nah, kalau ini kan istilah dari bisnis analitik sama bisnis intelligence itu istilah yang digunakan untuk uh, secara general gitu. Biasanya lebih diarah kayak posisi posisi atau um, pembagian tim di dalam um, perusahaan sementara secara secara um, apa ya teori atau atau dalam dalam konsep data analitiknya sendiri itu tuh uh, sebenarnya hal hal yang sama maksudnya dua-duanya itu adalah uh, hal yang tentang data dan Um, untuk melakukannya juga diperlukan data science itu untuk melakukannya uh, caranya sebenarnya mirip sementara uh, kalau dari sisi data analisisnya, si bisnis analitik sama bisnis intelligence itu sendiri itu dibaginya menjadi uh, empat tipe, yang pertama adalah uh, descriptive analitik diagnostik analitik, prediktif sama preskriptif. Nah, kalau dilihat dari yang atas ini tadi, business intelligence itu masuknya ke deskriptif atau diagnostik analitik. Sementara kalau yang business analitik itu masuknya ke prediktif sama preskriptif. Jadi, kalau misalkan deskriptif tuh kita cuman tahu apa yang terjadi, uh, misal. Contohnya penjualan gitu apa yang terjadi dengan penjualan kita apakah naik apakah turun jumlahnya berapa sementara kalau dia diagnostik itu uh, kenapa terjadi seperti itu kenapa penjualan kita turun kenapa um, pengunjung aplikasi kita menurun atau naik itu sementara kalau prediktif uh, ya kita memprediksi kira-kira Uh, bulan depan penjualan kita ada berapa, kira-kira bulan depan kita bisa mendapatkan user berapa orang. Sedangkan preskriptif lebih ke arah um, strategi yang kita ambil um, untuk kita berada di posisi tertentu di bisnis kita. Mungkin contohnya kayak ini ya, kalau contoh secara uh, realnya, kalau deskriptif itu bentuknya adalah report. Jadi ini tuh kurang lebih adalah hal-hal um, yang dikerjakan seorang data analis juga di data analis atau BI analis ya. Kalau di industri biasanya disebutnya. Jadi um, yang pertama yang kita lakukan adalah membuat reporting. Jadi kita um, bikin uh, dashboard atau report yang itu um, menunjukkan kondisi metrik, kita nyebutnya metrik atau pengukuran yang ingin kita ukur, misalkan penjualan atau um, kalau contohnya adalah Netflix, YouTube, dan video.com itu biasanya jumlah penonton atau jumlah uh, berapa kali suatu video ditonton, kayak gitu. Sementara diagnostik adalah... Uh, Oke, bentuknya biasanya dashboard yang interaktif. Ini untuk perusahaan-perusahaan untuk yang sudah matang atau IT startup yang sudah cukup matang, biasanya kita bakal punya interaktif dashboard di mana kita bisa, kayak misal kita tahu nih jumlah penjualan kita turun. Nah, di situ itu penyebabnya, Kenapa? Itu bisa diketahui dari interaktif dashboard tersebut dan itu disebutnya diagnostik analitik. Terus setelah itu ada juga uh, prediktif, contohnya churn uh, prediction. Jadi misal kita tahu nih uh, user yang pakai aplikasi kita, terus nggak pakai lagi, kita tahu churnnya uh, itu berapa. Terus kita pengen tahu di bulan depan kira-kira Uh, customer mana aja nih yang ada kemungkinan nggak akan pakai apps kita lagi, kayak gitu. Sementara kalau preskriptif itu, kita mencegah uh, sesuatu hal yang nggak diinginkan atau kita melakukan sesuatu hal yang yang kita pengen terjadi gitu. Misal contohnya tadi, kita udah uh, punya prediksi nih, uh, customer ABC, kemungkinan bulan depan uh, nggak akan pakai aplikasi kita lagi karena di bulan ini, misal uh, udah jarang, gitu. Udah jarang pakai aplikasi. Nah, preskriptifnya itu apa yang bisa kita lakukan biar si user-user yang tadi ada kemungkinan nggak akan mau pakai aplikasi kita itu. Terus, akhirnya balik lagi ke aplikasi kita dan uh, pakai lagi aplikasi kita. Contohnya kayak gitu, biasanya preskriptif analitik ini. Um, akan lebih banyak dilakukan um, untuk supporting tim kayak marketing atau tim CRM, customer relation. Dan yang dilakukan di dalamnya um, kebanyakan adalah uh, analisis terkait uh, perilaku pelanggan kita. Jadi kalau misalkan di aplikasi-aplikasi biasanya kan setiap uh, behavior atau setiap aktivitas yang dilakukan oleh user itu uh, ada record-nya. Dan berdasarkan itu kita membuat analisa uh, untuk kita bisa tahu, untuk bisa kita tahu uh, mana user yang kualitasnya bagus atau memberikan value yang tinggi buat kita, atau mana user yang perlu kita kasih treatment tertentu nih, biar dia lebih banyak pakai aplikasi kita. Itu misal contohnya kayak Gojek itu kalau ada yang sering pakai Gojek atau Grab kan kadang suka dapat uh, diskon atau apa. Nah, itu salah satu bentuk uh, action item atau hal yang dilakukan setelah melakukan prediksi dan preskriptif analitik itu. Jadi, uh, kita tahu nih orang ini udah lama nggak pakai apps kita. Uh, yuk, dikasih diskon. Mungkin dia bakal balik lagi pakai sekitar. Contohnya seperti itu. <tuh>